Dampaknya itu super besar. Jadi kalau negeri ini mau maju, sebenarnya itu aja kita beresin. Kita nyari investasi 5 miliar dolar tuh bengek. Tengah mati, saya ngalamin. Nggak gampang. Kita punya duit di kantong kiri 1,5 miliar dolar, tinggal kita pindahkan ke kantong kanan kita, 100 atau 50 miliar atau 70 miliar dolar, itu tiap tahun. Kemarin, dua bulan lalu panas ini dampaknya itu super besar. Nah, baik kawan, tadi kita sudah dengar apa kata Palu terkait benggak atau mungkin susah lah ya dari investor. Di sini saya menyampaikan sedikit terkait pemikiran saya terkait investor, biar Pak Luhut tidak capek tidak dengek. Melalui video ini, dan mudah-mudahan melalui video ini, ya, saya bisa dipanggil atau diundang oleh Pak Luhut untuk membahas terkait bagaimana mudahnya mendapatkan investor tanpa harus mengemis kepada bangsa-bangsa asing. Ini kawan, jadi saya bisa. Ya, berbagilah. Berbagi pemikiran tidak perlu dilepangkar. Saya mungkin mayor, Purna, mayor Purna Yurawan terus Pak uh, Luhut Jenderal Yurawan. jangan lihat itu karena kalau dilihat itu tidak akan ketemu. Ya, Nanti saya akan sampaikan secara mekanismenya secara detail, bagaimana dengan mudahnya untuk mendapatkan investor tanpa harus. Ya mengomis kepada bangsasi detail bisa diskusi sampai berjam-jam ya kalau mau sampai 6 jam satu hari pun bisa karena detail nah sebelum detail di sini saya menyampaikan secara secara umum saja dulu ya secara umum kawan. Seandainya rakyat Indonesia ini bisa dipersatukan, dipersatukan ya, maka itu sangat mantap. Taruhlah tidak bisa bersatu 100%, ya 50% lah yang bisa dipersatukan. Paling tidak khususnya pendukung Pak Jokowi atau pendukung, ya pendukung Pak Jokowi lah yang mungkin taruhlah sekitar... 50 juta orang. Tidak perlu dulu seluruh Indonesia. Ya tar 50 juta orang dulu. Tapi kalau bisa menyatukan dan meyakinkan rakyat Indonesia. Uangnya aman untuk jadi menjadikan untuk investor, investasi. Oh itu mantap. Nah, di antara beberapa hal yang membuat rakyat bisa yakin uangnya aman ya yang pertama tentunya ini sudah sering disampaikan yaitu kejujuran kejujuran seluruh pejabat pemerintah amanah nah itu sudah pasti ikhlas Nah praktiknya bagaimana? Prakteknya, Ya. Itu koruptor itu dihukum berat. Jangan dipermudah. Karena ini kita akan bahas masalah duit. Nah. Jadi itu para koruptor yang sudah ketangkap itu. Dihukum berat. Tarik seluruh aset-asetnya. Jadikan dia kembali miskin secara ekonomi, kembali ke nol. Dan keluarganya. Karena pasti ya, keluarganya akan menikmati hasil korupsi. Ya, miskinkan siapkan sebuah pulau yang kosong. Ya, berikanlah mereka untuk bisa makan untuk enam bulan lah, kasih dia beras, kasih dia bibit. Mulai dari bibit jagung, bibit sayuran, bibit padi. Ya kasih juga bibi ikan. Kalau bisa, bibik eh, ternak. Kasih. Nah. Dia kan tetap hidup. Dia Biar dia merasakan bagaimana memulai dari awal. Itu praktik yang pertama. Praktek kedua, nanti kita bahas kalau ketemu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah setelah itu sudah rakyat sudah mulai yakin ya. buat sebuah sistem. Ya sebuah sistem yang dirancang oleh pemerintah ya tentunya ini kerjasama e -legis, e -legis, eksekutif dengan legislatif. Yaitu bagaimana tata cara rakyat Indonesia dilibatkan sebagai investor. Bangun dulu sistemnya. Ya. Coba bayangkan kawan. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta orang. Ini potensi manusia. Kekuatan potensi manusianya itu 270 orang. 270 juta orang. Nah. Jika ada suatu-satu sistem yang mempermudah. Kemudian diperkuat dengan undang-undangnya, yaitu rakyat diwajib menabung seribu rupiah satu hari. Seribu rupiah itu kecil, seribu rupiah itu, saya hitung aja seribu rupiah nggak usah sepuluh ribu rupiah, seratus ribu nggak usah, taruhlah rata semua sepuluh ribu rupiah misalnya, sepuluh ribu rupiah ya, seribu rupiah kali dua ratus tujuh puluh juta rupiah Indonesia. Berarti terkumpul uang 270 miliar rupiah per hari. Itu baru seribu rupiah. 10 hari 2,7 triliun. 100 hari atau kurang lebih 3 bulan. Ya 3 bulan lewat dikit. 3 bulan setengah lah. Itu 27 triliun. Kalau seribu hari, 270 triliun. Nah, kalau sudah dapat 270 triliun. Inilah yang bisa digunakan buat pabrik motor nasional yang sahamnya dari rakyat. Produk dalam negeri. Pabrik mobil nasional. Karena untungnya tuh, sisa dibagi, bagi hasil. Bagaimana pembagiannya? Mungkin 50% dibagikan ke rakyat Indonesia. 50% dikelola kembali oleh negara. Untuk apa? Untuk menggaji tentara, polisi, PNS presiden, DPR RI. Dan untuk membangun infrastruktur lainnya. Rakyat terus menabung dan menabung. Dan ini uang akan terus bertambah. Ada income di situ. Ciptakan produk-produk yang strategis, itu investornya rakyat. Nah kalau susah saat ini memulai untuk seluruh Indonesia, paling tidak ya sekitar 50 juta, 60 juta orang lah yang mencoblos Jokowi kemarin, kemari. Itu dulu dan diajak deh. Lumayan lah itu. Ya mungkin saat satu hari seribu lah. Kalau manaikan 10 ribu silakan. Itu aja 60 juta orang. Kali seribu sudah 60 miliar. 10 hari 600 miliar. 100 hari 6 triliun. 6 triliun itu sudah bisa membuat pabrik mobil nasional. Mantap. Dan lain-lain. Nah. Untuk selengkapnya, saya tunggu, saya tunggu panggilan dari Pak Luk. Besar Pak Sinur saya, abang saya, bapak saya. Ya, Undang adikmu. Sepatau berguna. Bagaimana menurut sahabat kura Indonesia? Baik yang kawan.